A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ana min iblis wa min syayatin wa min su'il qarin wa min syayatinil jinni wal ins. Alhamdulillah rabbil alamin hamdahu yufini amahu yukafi mazidah. Amma ba'du. Semoga sahabat semua kita dilindungi oleh rekayasa iblis, godaan syaitan, gangguan jinn dan kesesatan dari Karin. Suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diikuti oleh Sayyidatuna Aisyah karena Sayyidatuna Aisyah berpikir Nabiullah kekasihnya suaminya pindah ke rumah istri yang lain. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi berziarah di makbarah Baqiyyah. Yang beliau doakan, Allah ma'fir li ahli al-Baqih. Ya ampunilah orang-orang yang berkubur di Baqih. Makanya sampai hari ini, orang ingin dikuburkan di Baqih. karena mendapatkan doa dari sainan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Ketika Aisyah mendapati Nabi sedang bersalam, berdoa, bahkan beliau terharu melihat orang-orang Baqih. Maka Nabi menyapa, wahai Aisyah. Lalu Aisyah lebih kurang. Menyampaikan apa yang dia pikirkan, lalu Nabi mengatakan, "Itu karena engkau mempunyai syaitan atau korin yang membisikkanmu." Dan Nabi SAW mengatakan, "Allah mengislamkan korinku, mengislamkan syaitanku." Maksud korin di situ adalah korin yang lebih halus jin Syaitan di situ, maknanya juga korin, karena syaitan pada hakikatnya tidak pernah Islam. Apa dalilnya? Di masa Sayyidina Musa alaihi salam, dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Iblis atau dan turunannya syaitan datang kepada Sayyidina Musa dan mengatakan, Hei Musa, entekan kalimullah, engkau kan orang yang berdialog langsung dengan Allah. Bagaimana caranya bertobat kepada Allah? Jadi ternyata Iblis pernah insaf, tapi insafnya hanya setengah jalan. Maka kita yang tidak pernah insaf kalah daripada Iblis. Lalu datang kepada Sayyidina Musa. Apa kata Sayyidina Musa? Itu kubur kakekku Adam, sujudlah kepadanya. Mengkodok sujudmu yang dulu engkau tunda ketika di surga. Apa jawaban iblis? Hei Musa, di saat dia hidup pun kami tidak mau sujud. Apalagi ketika dia telah mati berbau tanah. Maka bertambahlah sombongnya iblis. Iblis ini teman-teman makar Allah dulu bergelar Khazinul Jannah atau Haris dalam bahasa Ibrani disebut dengan Azazil. Azazil berarti malaikat yang punya keperkasaan yang mempunyai Ismul azam. yang membuat para malaikat-malaikat yang lain merasa hormat dan segan kepada malaikat ini. Cuma karena dia merasa dirinya lebih canggih. Lebih dekat kepada Allah Akhirnya dia lupa diri Dan tidak terima jika ada orang lain yang Allah pilih selain dirinya Sahabat makan Allah Maka Azazil kemudian ingkar Abawastakbarah dia menjadi enggan, dan karakter awalnya merasa lebih dari orang Allah munculkan dalam Al-Quran ini wastaqbar, dia merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih utama, maka hati-hati jika ada di antara kita merasa lebih pintar dari orang, maka kita telah mewarisi keiblisan dalam diri, ada mursyid merasa lebih tinggi dari mursyid yang lain khalifah, seorang torikot mukodam seorang torikot, merasa lebih tinggi dari mukodam yang lain, salik, murid torikot mahasiswa, profesor, Doktor merasa lebih dari orang lain hati-hati, maka dalam dirinya ada kegelapan-kegelapan iblis sahabat yang makan Allah lalu apa bedanya dengan syaitan, syaitan itu menjadi karakter, salah satu karakter dari iblis adalah syaitan yang mempunyai tugas tugasnya adalah menyampaikan zukru fal qawl. begitu yang dikatakan dalam surah Al-An'am dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan bahwa para nabi, setiap nabi, Allah berikan tantangan musuh dari kalangan dua jenis. Pertama, setan dari kalangan manusia, yang kedua, setan dari kalangan jin. Berarti setan itu tidak hanya bertubuh halus, tapi bisa juga bertubuh seperti kita. Ciri-cirinya apa? Zuhruf al-Qaul. Mereka menyampaikan kepada teman-temannya, komunitasnya, grup-grupnya. Zuhruf al Kata-kata dusta, hasutan. Inilah kemudian yang menzahir di masa Rasulullah menjadi masjid dirar orang yang ingin memudaratkan nabi dan Sahabat, orang-orang yang memainkan konspirasi, orang-orang yang ingin menipu daya umat, orang-orang ini di dalam dirinya hanya ada kegelapan setan. Mereka adalah syaitannya manusia. Nauzubillah min dalik. Meskipun di dalam ayat ini sangat umum sekali, ternyata ada ayat yang sudah kita hafal dari dulu, itu lebih jelas menyebutkan tentang setan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 14 Jika mereka bertemu orang beriman Mereka mengatakan kami beriman Ini ciri-ciri syaitan manusia jika mereka menyendiri tidak ada lagi orang beriman tadi berkomunitas dengan setan-setan mereka setan di situ adalah teman-teman mereka yang bertubuh fisik manusia tapi berfikir seperti iblis. Nauzubillahimdali. Sahabat yang makan Allah maka setan bisa jadi kalangan jin boleh jadi juga dari kalangan manusia. Semoga kita bukan bagian dari mereka. Lalu apa bedanya dengan karin dan jin? Karin adalah jin yang halus, yang dia menyertai kita setiap kita lahir. Nabi juga ada karinnya, inilah karin yang diislamkan oleh Allah SWT pada Nabi. Maka karinnya Rasulullah telah diislamkan. Sebenarnya, Nabi juga mengislamkan karin-karin para sahabat. Begitu juga di akhir zaman, karin-karin itu, ada tetap dan mereka masih hidup Jadi korin-korin ini Allah panjangkan umurnya Lalu sahabat yang makan Allah Jin itu sendiri apa? Jin itu bahasa Arab Yang berarti makhluk halus yang tidak terlihat oleh kasat mata Maka orang gila pun disebut majnun Satu akar kata dengan jin Jannah ya? Satu akar kata Sesuatu yang tidak terlihat disebut jin Tetapi bagi orang-orang yang sensitif secara hawas yang kemudian disebut inilah keenam enam kaitu, atau kasyaf itu mereka kadang-kadang Allah kasih lihat. Bukan dia yang melihat, tapi Allah perlihatkan. Tapi ingat, ini bukan pertanda orangnya sakti, orangnya hebat. Justru ini musibah baginya. Karena akan terganggu setiap saat. Ini yang dikatakan Nabi, seandainya engkau melihat mereka, tentu dadamu akan sesak. Ya? Maka kita beruntung, inilah yang dikatakan ma'ta'illah, alman u'ata'a jika Allah melarang menahan satu pemberian kepadamu Allah sedang memberimu melarang mata kita menahan pandangan kita untuk tidak melihat kendruwo kuntilanak, tuyul atau nama-nama jin lokal itu jin lokal jika di Arab sana ada umusibian ada namanya dasim dasim ini eh, syaitan atau jin yang bertugas memecah belah keluarga sahabat dengan sahabat, teman dengan teman perceraian, dasim ada macam-macam lama jin, ada walhan atau walahan yang bertugas mengganggu kita lagi sholat, lagi wudhu, lagi baca Qur'an. Jika saya, antum semua, merasakan ragu lagi sholat, ragu lagi wudhu, berarti walahan sedang bekerja. Coba baca kalimat ini. A'udzubillah minasyaitanirrajim, bismihi walhan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam, yang bernama walhan atau wilhan. Insya Allah syaitan ini akan pergi nah, inilah perbedaannya Iblis adalah rajanya Asal dari semua ini Pengikut-pengikut iblis ini makan setan setan itu ada yang halus dengan jin Ada yang berfisik seperti kita manusia Lalu ada korin dan jin biasa Orin yang halus menyertai kita, inilah yang kadang membisikkan yang tidak benar. Inilah yang membuat kadang, kadang ada orang mengalami penyimpangan seksual, berpikir, berkhayal yang tidak benar. Sedangkan jin yang lain itu jin yang kadang-kadang dia punya urusan sendiri atau kadang mengganggu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.